ini dihabirin jawab duluan ya kuning nih Ini ya. Nah. Ini. Ini ya. Pernah Pernah dan post Gitu, a wow. Ngo ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang Kristal atau plank normal ah kurang normal normal hanya normal. darah oleh otot normal. otot jantung normal. Ini ya. kan? Langsung ya? ya? Ini normal. Ini apa tuh, jumlah darah yang dipompa jantung, sedangkan kontraksi malam. Ini adalah ini. anak dari bilik kiri jantung kiri jantung sini ini. Gak ya bener, ya. Ah, ya. bener, ini. Ini ya. Ini. Ya, pakai bener, bener, bener, ini bener, bener, bener, bener, bener, kita bener, bener, bener, bener, bener, bener, bener, tempel Mengetik itu setelah lembarnya Rp. 50.000 ini kalau mau semua utuh itu, itu 3,5 juta ini bagus, bagus, bagus ya ada nih nah. Yang terbunuh, ini. fungsi ini isi ya. pepsi normal akang akan ya ini akan keluar ringan yang akan melambungnya kurang kurang ya yang huh? ya? <laughs> naik nah, ini kan kelima 8-91 fungsi penyerapan lambung tergantung juga kan penyakuran juga geraka oh, ya. putih putus halus kemudian juga dengan sedikit semua fungsi penyerapan putus halus nah, ini yang poinnya nih sudah kebawah oh ibu Mengusik penyerapan khusus halusnya, mengusik penyerapan halusnya, mengusik halusnya, mengusik penyerapan halusnya, mengusik penyerapan halusnya, mengusik penyerapan halusnya, mengusik penyerapan halusnya, mengusik penyerapan halusnya, mengusik penyerapan Ya, Pak. aja, iya. Pak. aja. Tapi baik lagi kosnya tuh. Enggak untuk, untuk untuk pertama ya. Mm. Oke. Berarti ini iya. balik ya. ya. <tuk tuk tuk> lagi. Bro. Ah, sekali seminggu lah. Iya. Nah. Kalau berikutnya itu sesek itu cuma saya. Belum habis enggak polsek tiwolu ng'at ng'at ng'at ng'at Biar banyak-banyak pembantu saja. Menurut obatnya aja yang di di kertas. Oh, tidak. Ini... Masih kagam bono. Nampak seperti ini, Bang. Belum global. Suruh belum Ini dia, ini dia, ini dia, ini dia, ini dia, ini dia, ini ini dia, ini dia, ini dia, ini ini ini ini adalah tubuh ini fungsi ginjal, ini kunci ginjal, atau ini bagus, ini akan semua iya, ada semua saya iya, ini kacemi ini kacemi win, kacemi win, kacemi win, kacemi merah nih ini normal, win, kacemi win, kacemi win, kacemi win, kacemi win, seminggu, win, kacemi win, seminggu juga bisa ini kacemi win, ini normal, kalau ini, dia, ini apa ini? oh Nih. Kaya kira -kira, kira -kira. kayak gini nggak jelas begini ya? ah, ini ada di jenis baru, baru panas terik, jadi baru -baru, ya, Kostal, kota, baru. ya susah, berapa ini, jadi ya. ah, ini, Buruan taruk pak tuya ya, buruan taruk pak tuya, ini Seperti yang taruk, bung taruk, bung ini bung taruk, bung sih bung taruk, bung salah bung taruk, bung taruk, bung taruk, di Ya ya di sini, di sini di ini. Mau Ini di sini. Ini sini enggak aman. Enggak aman. Enggak aman. ya. Jadi kamu buru-buru kayak kesukaan nih, malam, kayak kaya, kaya, kaya, kaya gitu. Mengiris. itu aja untuknya. Sesuatu udah juga sama. Makanya, si dulu disitu, disitu, disitu, juga disitu, disitu, disitu, Ada disitu, Buat orang disitu, disitu, disitu, disitu, disitu, disitu, disitu, disitu, disitu, disitu, disitu, disitu, disitu, disitu, disitu, disitu, disitu, sih dia disitu, disitu, disitu, disitu, disitu, disitu, Tampak padar sih itu Jadi, air dari ini Kalau Karena dia air juga sih Jadi, itu Ini kalau tidur, kepalanya selalu lebih tinggi Iya Ya kan? Tuhan. Tuhan. itu lurus dia Sekali-sekali lurus lah kan? Jadi, tahu kita Kalau gini kan? penyakit romatik tulang, maaf, ini, itu ini, di... ini, ini, ini, ini, ini, ya di malam, lah, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, iya ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini itu longgok secara seperti apa normal ada lain hanya kono presenta darahnya anu selalu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 Ni, buat sing, sing, Ah, kuat, geniano, uh, ah, tau, vitamin D komplek. Ah, tai, tai, tai, tai. Ah, tai, tai. Ah, tai, tai. Ah, tai, tai. Ah, tai, tai. Ah, tai, tai. Ah, tai, tai. Ah, tai, obat yang tidak diminum eh Sa ating mayroon, karena kamu ini tembakau, kalau saya malah bersih. eh merah. <tuh> bang andre selain ini raja. kalau saya dikenain, ya, di, karena saya selalu di depan. eh apa? eh semintik handphone mal saya kena ya di kalau ini saya bersih, buat dari kedua, ini juga ini, begitu oh, bersih, -bersih. ini masalah yang mungkin dari makanan kalian yang yang mengandung sak -sak. Oh sas loh, kalian orang yang tidak bersih, di kau hanya berbaring di ini kedua. Mewah, mewah, mewah, mewah, mewah, mewah, ini mewah, mewah, mewah, mewah, mewah, mewah, mewah, mewah, ini mewah, ini mewah, mewah, mewah, mewah, mewah, mewah, mewah, mewah, ini mewah, mewah, mewah, mewah, yang ada dagingnya, harus mulai kurangi banyak ikan aja, nggak boleh, seperti ini, sama ini, ambil tas fisial dan piham itu dia nggak iya, iya. <SILENCAN USE> <SILENCAN USE> nah, ah, ini kulit nih. Ini oh, kulit. Uh, kulit turun nih. Ini sebenarnya terlihat apa kan Itu ada obatnya jangan jangan di tempel-tempel. saja bulu oh, ini semua yang ini obat ini tidak di juta 2 kerjaan waktu kudik kering ini semua ini ini ini apa ini? teknis dan ada ada ini ada ini Ng'ung' ng'ung' ng'ung' ng'ung' ng'ung' ng'ung' Koakongoi ini isun kekola jiro kijela nye jirinyo olo kendo omiyan koka atas kematiannya karena fantasis. Ya. Ya. Ya. Di kota, di kota, di aja tapi belum masuk ke kategori kota, di kota, di kota, di itu, di kota, di kota, di kota, di kota, di kota, di kota, di kota, di di kota, di belum karena angka Ini sama kan, sama. Ini, si ini. Okay. Mang mang mang mang mang malu, dulu sih tadi, dulu, ini nih, yang set, seperti, tapi ini, ini ginseng, teknologi nano dari Korea, beda. itu ya, lebih <noise> <unintelligible> <hesitation> <unintelligible> <hesitation> <unintelligible> ini <unintelligible> <unintelligible> <unintelligible> <unintelligible> <unintelligible> <unintelligible> <unintelligible>